Jagir ya itu benar -benar dan di sini tempatnya benar-benar adem banget dan benar-benar enak banget dan benar-benar kenceng -benar banget dan vienya enak banget jadi enjoy banget lah di sini tempatnya tuh cocok banget buat refreshing cocok banget buat menenangin diri dipadukan dengan suara alam terus suara air benar-benar Come on. foto-foto di tengah sungai kayak buat vlog gitu tapi lagi sobat explore Oke kali ini kita ada di rumahnya bapak owner kita itu bapak Jagir ya. Itu tepatnya di desa Banjitis di Blaeng. Terus pagi-pagi kita dapat kiriman pisang goreng. Tarah. Oke ini ada beda ya sama pisang goreng pada umumnya itu kan nggak ada gula balinya itu. Kalau di sini ada gula balinya gitu. Jadi pagi-pagi tuh dapat pisang goreng isi gula bali dan aku pertama kali uh, lihat kayak gini, jadi aku mau nyobain coba ini yuk hai aduh, lantas guys hmm. hmm. enak banget pagi-pagi cuacanya agak dingin ditambahin pisang goreng yang anget-anget sama manisnya gula bali. Eh, mulai. Mak. Oke, sekarang kebetulan uh, aku ada waktu untuk bincang-bincang sama ibunya yang punya pisang gorengnya ya. Uh, bu, mau tanya-tanya dong nih masalah pisang gorengnya. Oh ya, yeah, sebelum itu namanya ibu siapa? Ratna Astuti. Oke, okay, saya Putri. Terus mau nanya nih bu, ini pisang gorengnya pisangnya yang dipakai itu pisang apa? Pisang. Pisang kepo ya, pisang kedang hmm. Iya, hmm, ini kan e, beda ya, sama pisang goreng biasanya. Itu kan dia agak keras gitu ya, teksturnya. Ini kan mau oh, bagus gitu ya, Bu. Ya, itu nanti boleh nggak kita lihat proses pembuatannya? Boleh. Terus, kalau untuk gulanya ini pakai gula apa? Gula pedang. Gula pedang itu hmm. gula aren atau gula... apa? dicampur campur di asli sini, asli hmm. Galang. Oh, asli Balungawati. Sini, hmm. asli. enggak. Enggak, banyak atas, asli oh, bulan Oh, nah. oke okay. Terus, warungnya ibu di mana nih lokasinya Di depan Tepat di depan ini, nah. depan rumahnya bapak Ya, Ya, yes. yang itu Oh, di atas nah. Oke, okay. nanti kita ke sana guys buat lihat gimana uh, Caranya ibu buat pisang goreng biar rapi kayak gini Jadi, biasanya kan ada yang apa pipinya gitu kan Jadi, ini tuh beda banget Jadi, nanti kita lihat prosesnya ya Oke, okay guys. Sekarang kita langsung aja samperin ibunya ke warungnya, ya, buat tahu gimana sih proses pembuatannya. aja kita lihat proses buatnya yuk Ini namanya pisang kepo ya, Iya Ini juga <laughs> sama kan, Bel? Sama Ini namanya pisang kepo Ini dipakai ibunya, Bel? Oh ini Ini Pisang kepo ini dipakai sama ibunya okay. boleh ini kalau untuk bahannya apa aja nih tepung beras tepung terigu gula pasir sama garam hmm. air hangat hmm. itu untuk tepungnya ya iya yeah. okay. ini pisangnya itu diiris tipis-tipis gitu guys jadi nggak yang tebal-tebal pisangan ada di rebus mm -hmm. sama garam mm -hmm. sama daun pandan. daun pandan ya sampai, sampai encer kental Oke okay guys jadi uh, tambahin dikit nih untuk pisang gorengnya itu harus pakai minyak yang udah panas banget Bu ya yeah. jadi pas dimasukin itu dia langsung gelombong gitu Kayak dia dia nggak belepotan gitu, jadi dia gak ada susu Jadi pisang itu langsung lurus Oke, sekarang kita cobain lagi nih pisang gorengnya udah, udah mateng uh melted banget ya sih tuh hmm. hmm. Rasanya tuh sama guys, rasu original banget rasanya ya Oke, okay, buat kalian yang lagi ada di sekitaran sini atau yang mau pesan pisang goreng khas Banyuwangi itu, bisa langsung aja telepon atau kontak di nomor yang di bawah ini. Dan nama warungnya itu adalah namanya Warung Gejo So Buat kalian yang ada di sekitaran sini jangan kemana <tuh> Ini tuh lengkap banget, ada kupu kayak yang dibilangin -dibilang. tadi ada sate isi lawar, terus ada seban gitu ya. Ini tuh daun kelapa yang masih muda hmm. terus direbus. Daun rupi? iya hmm. eh daun rupi, daun kelapa gila ya daun kelapa dimakan guys. Terus ini ada ciobak. Ini tuh menu utamanya. Kalau langsung aja kita santap ya. mantap mm. oh, wow. oh, Bang. Oke okay, sekarang kita cicipin dulu. Kayaknya enak banget. Ini bapak-bapaknya udah udah duluan. Dan mereka laper nah, banget ya. Karena tinggal lagi. Si. Oke, okay, kita cobain ini. Ini ya dulu deh, cobain. Karena ini adalah cobanya dulu ya. Karena ini adalah menu iconnya di sini. banget. <tuk> <tuk> enak enak enak kayurnya enak kayurnya enak, enak eh? seban nah, ini seban namanya seban ini namanya seban ini namanya seban seban <tuk> seban lihat si Manfaat. Manfaat. So buat kalian, yuk buruan kesini Kenamanya warungnya itu adalah Saimai Ini tuh rekomendasi banget buat pak Gitu Oke, sekian dulu video kita kali ini Setelah dari Moon Driver, Terus juga uh, Makan, eh nginep di tempatnya Bapak Pak owner Jagir Habis tuh pisang goreng, nyicipin pisang goreng Sama langsung liat tutorialnya Sampai kita berakhir dimakan saya Mai, jangan lupa untuk menekankan video kita selanjutnya, dan kisah kita temen explore tempat-tempat yang lebih keren lagi. Sih. Thank you, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita, dan membuat kita buat berkreasi lagi dengan kreatifnya kita, video-video yang kita yang keren-keren lagi. Thank you, bye-bye.